Dan mengikuti kegiatan ini ya. Baik untuk lebih Tepat ya lebih uh, kita mulai lagi kita langsung saja ke Bunda Novalia dipesankan Bu. Baik terima kasih Pak Yusuf. Uh, Ibu dan Bapak suara saya terdengar jelas. Dengar. Dengar jelas Bu ya jelas. jelas. Ah, Oke. Okay. Mengajukan apa yang saya hormati, alhamdulillah. Pada hari ini, kita kembali menjaga ketahan raya, yaitu PT Politik Gubernur DKI rencananya kita memang siap mencoba nanti ada kegiatan ini saya yakin meskipun hanya sebentar sebentar nanti ibu dan bapak mungkin akan lebih paham daripada uh, kita mengadakan kegiatan tiga hari full terus gak ada lagi gitu ya kegiatannya sepertinya akan lebih sulit baik uh, ibu dan bapak mohon maaf kalau agak bising di saya karena saya sedang ada kegiatan saya mau cut dulu sebentar gitu ya punya minta pertama karena ini oh. Oh. Barangan dengan pinggirannya ini, ini mau jawab, mau jawab aja, ya, Pak Yosep. Pakai minyak yang hidupnya. Ah. Eh, sebentar, saya tarik Bapak Ibu. Aku kalau pakai hotspot, aku mendengar bahan dari tidak. Pak Yosep. Bukan dari basic, diusahakan di port, sudah bisa. lagi tidak memilih mandiri belajar gitu ya. Tapi kita ke rubah. atau mungkin mau berbagi gitu ya, Pak hmm. Yosep? Harapan kita betul-betul. Sembilan mandiri belajar begitu atau sepuluh persennya mandiri ah uh, berubah kemudian 10% tahun mandiri berbagi diharapkan seperti itu karena di tahun ini bukan tahun pertama bapak ibu sudah tahun kedua setidaknya ibu dan bapak sudah sudah melihat ya bagaimana pelaksanaan untuk merdeka. Ini ya Pak Yusuf. <tuh> Sudah terlihat Ibu dan Bapak? Ya, okay. sudah, nah ya. sudah, sudah. nah, sudah. nah di sini ini kemarin masih satu empat ya Sebetulnya ini uh, saya tidak ubah karena memang masih sama isinya Tetapi nanti kita uh, selaraskan Ini yang saya uh, tayangkan pertama itu adalah mandiri belajar Nanti Ibu dan Bapak bisa, bisa membandingkan mandiri belajar dengan mandiri berubah Saya hanya ini saja nih Nah ini Bapak Ibu Nanti ketika Ibu dan Bapak memilih, mendaftar, insya Allah mungkin tanggal 6 dibuka ya Ibu dan Bapak pendaftarannya, di Kabupaten Bogor itu banyak sekolah yang belum memilih uh, kurikulum merdeka. Dari tiga, tiga ini saja belum banyak yang belum memilih, masih uh, menggunakan kurikulum 2013 secara utuh. Uh, alasannya satu dan lain hal banyak ada yang memang tidak bisa karena... Kepala sekolahnya pensiun, kemudian pada saat mendaftar akun kepala sekolah PLT-nya belum bisa digunakan di sekolah tersebut, ada yang memang masih mau lihat-lihat dulu, ada yang oh macam-macam dia alasannya. Sehingga mereka tidak mendaftar sebagai pengguna kurikulum merdeka atau pada implementasi kurikulum merdekanya. Yang ingin saya jelaskan nanti ibu dan bapak ketika ibu dan bapak mendaftar nanti pendaftarannya ada di PMM ya ibu dan bapak nanti pak Pak Yosep akan menjelaskan bagaimana prosedur pendaftarannya. Nah ketika bapak ibu dan mendaftar nanti di sana dihadapkan dengan berbagai pertanyaan. Halo Bunda Bun masih ada? Ah, bapak ibu terdengar? Ya masih dengar suaranya? Terdengar terdengar suara saya hilang ya? Oke okay. hilang nggak? Okay. Iya, ya, tadi hilang pun. silakan. Sekarang sudah kembali, oh, kembali lagi. Sudah ada, sudah kembali lagi ya? Baik, oke, okay. uh, Ibu dan Bapak. Nanti di pendaftarannya itu melalui PMM, di PMM itu ada. Nanti akan Pak Yosef akan menjelaskan. Kemudian, uh, pada saat mendaftar nanti, kan Ibu dan Bapak dipilihkan, dipilihkan dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Uh, Nah, ketika Ibu dan sebenarnya kita tidak perlu memilih, saya klik mandiri belajar. Dari jawaban-jawaban Ibu dan Bapak itu akan terekam, sekolah Ibu dan Bapak siap tidak menggunakan kurikulum merdeka dan uh, pada uh, tahapan yang mana. Nah, saya yakin kalau di Kabupaten Bogor, kalau saya melihat di beberapa sekolah, di Kecamatan Cibinong dan yang lainnya, kebetulan saya juga pernah di beberapa kecamatan. Sepertinya nih Pak Yusuf. Uh, teman-teman kita sudah bisa mandiri berubah di Pak Yusuf tidak yeah. lagi mandiri belajar ya oh, okay. uh, sudah ke sana kalau yang hmm. saya lihat ya mereka sudah siap sih sampai-sampai ke sana uh, sehingga nanti mungkin uh, pendampingan ya pendampingan untuk yang mandiri berubah karena ini kan mandiri ya Pak Yusef, ya, bukan sekolah penggerak yeah, uh, jadi memang kita benar-benar harus mendampingi dari pihak dinas pendidikan ya Insya Allah mungkin saya dengan Pak Yusuf nanti akan selalu berkolaborasi supaya Ketika ibu dan bapak sudah memilih mandiri berubah, kita harus mendampingi Pak Yusuf seperti ini. Mungkin dia ya ada pertemuan-pertemuan begini, mungkin setiap Jumat atau apa, sehingga nanti mereka melaksanakan kurikulum mandiri berubah dengan baik sesuai dengan harapan Menteri, begitu ya. Betul. Ah, baik bapak ibu, ini di pada tayangan saya, ini ada tiga pilihan memang, ibu dan bapak. Sebenarnya boleh saja memilih nomor satu, mandiri belajar, nomor dua, mandiri berubah, kemudian nomor tiga, mandiri berbagi. Nah yang nomor satu, kalau Ibu dan Bapak mandiri belajar memilihnya, nanti yang perlu mempersiapkan diri ini hanya dengan menerapkan beberapa bagian dan prinsip pembelajaran kurikulum merdeka. Dengan menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat. Berarti, kalau mandiri belajar, Ibu dan Bapak masih uh, menggunakan kurikulum 2013. Hanya beberapa bagian dan prinsip pembelajarannya saja yang diadopsi oleh guru-guru saat proses pembelajaran. Sehingga nanti Bapak-Ibu tidak menggunakan yang disebut sekarang, mungkin Bapak-Ibu dengar yang namanya capaian pembelajaran, gitu ya. Alur tujuan pembelajaran, itu belum. Ibu dan Bapak masih menggunakan KI dan KD kurikulum 2013. Nah, itu ya. Jadi masih menggunakan kurikulum 2013. Uh, pernah begini, ketika me, karena takut, sekolah itu banyak takut. Karena takut, ketika mereka memilih mandiri belajar, kemudian saya menjelaskan bagaimana yang harus dilakukan di sekolah yang mandiri berubah, mereka itu serta-merta Pak Yusuf bilang, Bunur bisa nggak rubah hmm. sekarang? Saya mau mandiri berubah saja. Kalau begitu, jadi kalau mandiri yeah, berubah, yeah. itu mm -hmm. belum ke kurikulum merdeka, begitu ya. Banyak seperti itu Pak Yusuf. Jadi mereka menyesal memilih mandiri belajar. Mm -hmm. Ternyata mm -hmm. sekolah sekolah itu sebenarnya sudah siap guru-gurunya untuk melakukan uh, atau implementasi kurikulum merdeka itu dengan mandiri berubah. Itu ya. Yang kedua, nanti pilihan kedua itu adalah mandiri berubah. Nah, mandiri berubah itu berarti ibu dan bapak di sekolahnya nanti sudah menerapkan kurikulum merdeka secara utuh. Nah, kita sudah tidak lagi menggunakan KI dan KD. Di kurikulum 2013 menyingkir itu ya. Tidak, tidak digunakan lagi kurikulum 2013. Yang digunakan adalah capaian pembelajaran. Ada ATP. Kemudian ada modul ajar. Jadi tidak lagi menggunakan KD. Nah kemudian perangkat ajarnya yang disediakannya dalam platform mereka mengajar. Jadi jangan, enggak gini Bapak Ibu. Kan di PPM itu, di sana ada ATP ada, ada modul ajar ada. Capaian pembelajarannya juga ada di posting di sana. Kita tinggal lihat saja, jadi perangkat ajarnya given gitu loh Bapak Ibu. Jadi kita nggak bikin sendiri, tapi given. Kita mendapatkan dari pemerintah, jadi kita tinggal mengadopsi saja. Jadi nggak usah, Bu kalau gitu, ada yang tanya gini nih Pak Yusuf ke saya, Bu kalau gitu berarti kita modul ajarnya ngedownload? Iya. Di PPM, BPMM gitu. Terus ATP-nya juga kita download? Iya. Di mana? Di PMM juga gitu. Jadi Ibu, -Ibu Badan Bapak tidak membuat sendiri. Jadi perangkat ajarnya tidak membuat sendiri, tetapi gunakan yang sudah ada, yang sudah disediakan di platform Merdeka Mengajar. Itu ya. Nah semuanya masih menggunakan menggunakannya kurikulum Merdeka kurikulum Merdeka, tidak menggunakan kurikulum 2013 Jadi nanti ibu dan bapak mulai dari apa perangkat ajarnya tidak lagi ada program tahunan. Tidak ada lagi program semester, tidak ada lagi silabus. Nah, yang ada hanya capaian pembelajaran itu sudah ada dari pemerintah. Tidak boleh diubah-ubah, kayak KD gitu loh ibu dan bapak. Capaian pembelajaran itu model KD tidak boleh diubah. Kemudian ada ATP. ATP kan sebenarnya gini, mereka itu para... para apa namanya, dari Dina, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu meng -hire beberapa guru, kepala sekolah, kemudian pengawas, kemudian juga tenaga kependidikan untuk membuat modul ajar. Mereka sudah break down dari CP menjadi tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran. Kemudian mereka dari tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran itu sudah mereka buat alur tujuan pembelajarannya. Dari alur tujuan pembelajaran itu mereka sudah buat modul ajarnya. Jadi kita sekolah itu sebagai pengguna. Nah, pada mandiri berubah ya, kita sebagai pengguna. Jadi download semua, download saja semua Ibu dan Bapak tidak perlu membuat sendiri itu itu untuk yang mandiri berubah kemudian untuk mandiri berbagi ini kalau yang mandiri berbagi dia menerapkan kurikulum merdeka sama dengan mandiri berubah bedanya kalau yang mandiri berbagi perangkat ajarnya mengembangkan sendiri jadi nanti guru-guru di sekolah tersebut menganalisis capaian pembelajaran kemudian setelah menganalisis capaian pembelajaran, memberik down capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran. Kemudian dari tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran mereka buat menjadi alur tujuan pembelajaran. Bikin sendiri nih. Nah, alur tujuan pembelajaran sudah jadi, sudah, uh, sudah tersusun, mereka akan membuat modul ajar. Nah, itu bagi sekolah yang mandiri berbagi. Itu Ibu dan Bapak. Nah sekarang, dari penjelasan saya tadi, saya yakin Ibu dan Bapak itu sudah bisa memutuskan saya akan memilih mandiri berubah atau mandiri berbagi. Beberapa sekolah itu sudah siap mandiri berbagi, beberapa sekolah ya. Beberapa sekolah yang sudah uh, japri ke saya, Bu, sepertinya nanti saya mau memilih mandiri berbagi. Ya, sudah beberapa, dari beberapa kecamatan itu sudah siap. Ya saya, saya senang sekali kalau ada sekolah yang memang, karena memang menurut mereka setiap akhir, sebelum akhir tahun ajaran itu mereka melakukan yang namanya rapat kerja sekolah. Nah pada rapat kerja sekolah itu mereka membuat perangkat ajar, gitu, Ibu dan Bapak. Itu yang, yang, yang uh, tentang tiga pilihan ini ya Ibu dan Bapak, nanti Bapak-Ibu memilih yang mana. Kemudian, nah ini mandiri belajar tadi kan saya bilang kalau yang mandiri belajar itu saya sampai jam dua kan ya Pak Yosef ya. Nah, beberapa bagian dan prinsip pembelajaran kurikulum merdeka. Cuma makai ini nih Ibu dan Bapak. Pertama, beberapa bagian dari kurikulum merdeka itu ada proyek penguatan pelajar Pancasila, ada kurikulum operasional sekolah, dan ada asesmen. Ini bagian-bagian dari kurikulum merdeka. Tentu ini bukan hanya untuk yang mandiri belajar, tetapi juga yang mandiri berubah dan mandiri berbagi. Nah Pak Yosef ini terkait operasional sekolah nanti mungkin kita harus mengadakan untuk bagaimana menyusun operasional kurikulum operasional sekolahnya ya Pak Yosef ya. Nah ini tiga hal ini. Nah mana prinsip pembelajaran kurikulum merdekanya? Ini lima prinsipnya Ibu dan Bapak. Jadi lima prinsip pembelajaran kurikulum merdeka yang harus diimplementasikan bagi sekolah yang mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi ini. Pertama pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didik, kemudian pembelajaran sepanjang kaya, lalu holistik yang ketiga, yang keempat relevan, yang kelima berkelanjutan. Nah ini adalah lima prinsip dari kurikulum merdeka yang harus dilaksanakan. Kemudian Uh, itu untuk mandiri be belajar, berubah, dan berbagi ya. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran sesuai kondisi peserta didik? Nah yang dimaksud dengan pes peserta didik adalah pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Ini yang dimaksud dengan pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didik. Kemudian uh, yang dilakukan harus saya apa aja nih? Melakukan analisis kondisi latar belakang, tahap perkembangan, melihat perkembangan sebagai kontinum yang berkelanjutan, menganalisis lingkungan sekolah, lalu menurunkan uh, alur tujuan pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangannya, melihat segala sesuatu di sudut pandang peserta didik. Nah itu yang pertama. Yang kedua, pembelajaran sepanjang hayat. Itu adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Nah, apa yang harus dilakukan ini? Mempertimbangkan berbagai stimulus, memberikan kesempatan kolaborasi, kemudian pembelajaran yang syarat dengan umpan balik, pembelajaran yang melibatkan peserta didik dengan menggunakan kekuatan bertanya. Lalu yang ketiga, yang holistik, ini proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Ini Ibu dan Bapak, menggunakan berbagai metode pembelajaran utahil yang mendukung terjadinya perkembangan kompetensi peserta didik, kemudian seperti belajar berbasis inquiry, berbasis proyek, berbasis masalah, berbasis tantangan, metode pembelajaran diferensiasi, kemudian melihat berbagai perspektif yang mendukung kognitif, sosial emosi dan spiritual melihat profil pelajar Pancasila sebagai target cerminan. Nah, ini juga yang harus di, dilaksanakan oleh sekolah eh, sekolah yang melakukan implementasi kurikulum merdeka, bukan hanya mandiri belajar tetapi juga mandiri berubah dan mandiri berbagi. Nah, ini yang relevannya, yang keempat relevan. Artinya Pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks lingkungan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Lalu apa yang perlu dilakukan oleh sekolah ini Ibu dan Bapak? Pembelajaran yang berhubungan dengan konteks dunia nyata dan menjadi daya tarik peserta didik untuk belajar, lalu melibatkan orang tua dalam proses belajar dengan komunikasi dua arah saling memberikan umpan balik. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat sekitar sebagai narasumber primer maupun sekunder dalam proses pembelajaran. Nah, ini yang untuk sepanjang hayat. Kemudian yang kelima, itu berkelanjutan prinsipnya. Prinsip berkelanjutan itu berarti pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Apa yang harus dilakukan ini? Pendidik berupaya untuk mengintegrasikan kehidupan berkelanjutan atau sustainable living pada berbagai kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai dan perilaku yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Misalnya menggunakan sumber daya secara bijak, hemat air, hemat listrik, dan yang lain-lain mengurangi sampah dan sebagainya. Nah inilah lima prinsip yang harus dilakukan. Apa yang dilakukan oleh guru pendidik memotivasi peserta didik untuk menyadari bahwa masa depan adalah milik mereka dan mereka perlu mengambil peran dan tanggung jawab untuk masa depan mereka. Yang perlu dilakukan lagi apa? Berikan umpan balik yang terus menerus dari pendidik untuk peserta didik, dari peserta didik untuk peserta didik, kemudian pembelajaran yang membangun pemahaman bermakna dengan memberikan dukungan lebih banyak di awal untuk kemudian perlahan melepas sedikit demi sedikit. Ada dukungan tersebut itu akhirnya akan menjadi pelajar yang mandiri dan merdeka. Nah, pendidik melakukan berbagai inovasi terhadap metode dan strategi pembelajaran. Nah, ini untuk mengajarkan keterampilan abad 21. Nah, itu Ibu dan Bapak untuk yang mandiri belajar hanya sebegini nih Ibu dan Bapak. Ini sama yang dilakukan oleh sekolah yang memilih mandiri berubah dan mandiri berbagi. Jadi kalau menurut saya kita sudah melakukan lima prinsip ini tetapi masih menggunakan kurikulum 2013, sayang kalau menurut saya ya hanya tinggal kita menambahkan saja capaian pembelajarannya. Toh capaian pembelajaran kan kita tidak membuat. Itu untuk pembelajaran. Kemudian bagaimana dengan prinsip uh, proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Nah, untuk profil pelajar Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang dikenal dengan P5, kalau sekolah itu memilih mandiri belajar, maka P5-nya itu sifatnya dikenalkan. Nah, tidak wajib, tapi dikenalkan. Meskipun dikenalkan, tidak ujuk-ujuk gitu ya, yang kemarin teman-teman tuh banyak yang ujuk-ujuk eh, katanya anak-anak tiba-tiba menanam eh, pohon-pohonan begitu, ada pohon jagung, pohon singkong, ada pohon cabe begitu. Itu katanya P5, ujuk-ujuk nanam aja. Nah, tidak seperti itu tapi tetap saja ketika di P5-nya dimulai dari membuat modul eh, P5-nya, mulai dari memilih tema, memilih uh, dimensi apa sih yang ingin dikembangkan, lalu memilih tema, memilih menentukan judul, kemudian menentukan judul atau topik, lalu uh, memilih dimensi, dimensi dari dimensi itu diturunkan menjadi elemen dan sub-elemen, menentukan target, kemudian membuat aktivitasnya, membuat langkah-langkah dari P5 itu sendiri, semua sama. Sehingga kalau hanya memilih mandiri belajar, sepertinya kalau menurut saya, Hmm, buang waktu deh kalau menurut saya saya bisa katakan seperti itu karena apa namanya itu tadi uh, kita tinggal tinggal hanya mengambil CP nya saja ATP dan modul ajar gitu hanya tinggal itu saja gitu ya jadi uh, uh, sayang sekali kalau hanya memilih mandiri belajar kemudian uh, bagaimana yang mandiri belajar ini kan tadi mandiri mandiri Uh, mandiri belajar ya Ibu dan Bapak, sorry ini mandiri belajar. Nah kalau yang mandiri belajar, dari mandi ini mandiri belajar saja, begini. Nah kalau yang mandiri berubah, ini dilakukan sama seperti yang mandiri belajar, hanya mengganti materi ajarnya bukan lagi menggunakan KI dan KD, tapi menggunakan capaian pembelajaran. Bukan lagi menggunakan silabus, tapi di sana ada alur tujuan pembelajaran. Tidak lagi menggunakan RPP yang berdasarkan KD tadi, tetapi juga menggunakan modul ajar. Nah, begitu Ibu dan Bapak. Jadi tinggal itu saja. Dari mana sekolah akan mendapatkan CP, CP itu capaian pembelajaran ya, ATP, alur tujuan pembelajaran, kemudian modul ajarnya. Dari mana dapatnya? Tinggal ambil saja di uh, platform Merdeka Mengajar atau PPM. Tinggal ambil di sana kemudian Bapak Ibu bagaimana sekarang dengan e, profil pelajar Pancasilanya sama hanya bedanya kalau yang di Mandiri belajar itu dikenalkan sifatnya tapi kalau yang mandiri berubah itu harus dilakukan dari mana Bu saya dapat modul P5nya nah, di PPM ada banyak di PPM Bapak Ibu tinggal ngambil saja jadi Bapak Ibu tinggal nanti menerapkan itu. Atau, ibu dan bapak boleh juga uh, download di internet browsing tentang modul-modul dari proyek penguatan pelajar Pancasila. Nah, itu sama kalau yang tadi dikenalkan, tapi uh, administrasinya sama, harus buat harus juga mendownload itu, ya, modul-modul P5-nya. Nah, yang bedanya, kalau yang tadi dikenalkan, yang mandiri berubah itu diwajibkan uh, dilaksanakan. Nah, itu Ibu dan Bapak. Kemudian bagaimana dengan asesmennya? Tadi asesmen kan ya, saya bilang tiga prinsip itu ada di sini. Asesmennya. Asesmennya sama. Jadi, asesmen yang dilakukan itu adalah asesmen formatif, Oh sorry, asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Nah, kalau yang asesmen diagnostik di Mandiri Belajar perlu Bu Nur? perlu. Ada asesmen diagnostik untuk oh, supaya kita tahu kesiapan anak belajar, bagaimana anak-anak itu belajar tipenya seperti apa, gayanya seperti apa, kemudian anak-anak kita itu lemahnya di si A lemahnya apa, di mana supaya kita nanti kalau kita sudah melakukan asesmen diagnostik tentu kita akan lebih mudah melayani anak. Kan Ibu dan Bapak juga mungkin begini. Kalau si Anto itu kalau kita hanya ceramah aja, dia nggak ngerti-ngerti. Tapi dia itu harus diberikan contoh, baru dia akan ngerti. Tapi kalau Ani, dia kita baru ceramah aja nih, baru baru menjelaskan aja, dia sudah sangat paham. Nah berarti Ani itu kan tipe-tipe belajarnya yang audio. Karena anak-anak kita pasti beda ya ibu dan bapak. Mungkin ibu dan bapak, ih kamu teh ibu tadi udah jelasin beberapa kali juga nggak ngerti-ngerti. Nah anak itu mungkin tipe belajarnya bukan audio, bukan mendengarkan, tapi mungkin visual. Oh, berarti ibu dan bapak harus me memvisualkan apa yang diajarkan misalnya dengan cara digambarkan di papan tulis atau ditulis di papan tulis begitu. Dan biar anak itu bisa melihat caranya misalnya memilih atau menentukan pokok kalimat dari satu paragraf itu seperti apa. Itu harus dijelaskan dengan ada dia melihat tulisan begitu, bukan hanya dengan ceramah aja. Nah, itu harus dilakukan juga yang mandiri belajar sama, nah, mandiri berubah ya, mandiri berbagi juga iya. Kemudian asesmen formatif, kalau asesmen formatif di dalam kurikulum 2013 kita mengenal dengan yang namanya penilaian proses. Itu sama dengan asesmen formatif, karena memang tujuannya itu untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi asesmen formatif pada yang apa namanya istilah yang digunakan oleh kurikulum Merdeka Lalu penilaian proses yang digunakan oleh kurikulum 2013, fungsinya sama untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, kalau untuk memperbaiki proses pembelajaran manfaatnya berarti kita tidak bisa menginput hasil dari asesmen formatif atau penilaian proses menjadi nilai raport, karena memang tujuannya untuk memperbaiki pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif inilah gunanya untuk mengisi rapot atau untuk nilai rapot. Nah, tiga, tiga asesmen tersebut harus dilaksanakan baik oleh sekolah yang mandiri belajar, mandiri berubah, maupun mandiri berbagi. Nah, itu Ibu dan Bapak. Jadi, menurut saya alangkah-alangkah sayangnya kalau kita hanya memilih mandiri belajar. Alangkah sayangnya kalau menurut saya. Sehingga saya merekomendasikan teman-teman silakan nanti eh, memilih mandiri berubah ya. Mandirinya mandiri berubah. Kita karena mandiri berubah dan mandiri belajar sama-sama saja semuanya sama dengan yang mandiri, eh, mandiri belajar, dengan mandiri berubah, mandiri berbagi sama saja. Kan tidak juga kita direpotkan untuk membuat perangkat ajarnya, kita tidak direpotkan untuk membuat uh, alur tujuan pembelajaran, modul ajar, modul proyek, tidak. Karena sudah disiapkan oleh pemerintah, jadi gifan kecilkannya. Nah, begitu Ibu dan Bapak yang bisa saya jelaskan pada hari ini, uh, mudah-mudahan Ibu dan Bapak ada yang bertanya mungkin tidak tidak apa? Ya, benar, Itu saja dulu yeah. saya siap silahkan. Ya, yeah. baik, kasih opos dong buat Bunda Nurkomaria. Ya. Oke, kan, oh, keren. Nah, kita akan membuka sesi tanya jawab nih kepada para ibu yang ingin terkait dengan apa yang sudah dijelaskan oleh ibu Bunda Nukomaria kaitan dengan implementasi kurikulum mereka mandiri berubah dan berbagi. Oke, saya akan langsung nih, Bu Yang pertama dari Ibu Ririn Lestari. Mangga Bu Ririn, silahkan Bu Ririn. Bu Ririn. Oke, okay. okay, baik. Dari SDI SDIT al coba silakan. SDTL, silakan. Uh, ini sekarang, ya, Ada yang tanyakan, silakan dibuka saja mikrofonnya, atau Ibu Ria Mutiara, atau Ibu Jenny. Mangga, silakan yang ingin bertanya, silakan. Oh. Ini seperti, oke okay, silahkan Ibu uh, Mungkin Ibu ingin lebih jelas lagi nih Bapak atau ingin lebih jelas lagi apa sih uh, perbedaannya gitu Atau memang ingin ingin bertanya kaitan dengan implementasi seperti apa nih di sekolah gitu Silahkan Bapak Ibu Assalamualaikum BKNnya Waalaikumsalam ya. Wabarakatuh Silahkan Ijin bertanya Pak Yusef Sama Ibu ya, Narasumber Ibu Nurkom Ya, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya Luar biasa untuk Ibu Narasumber Semakin terang Bagaimana fungsi Atau uh, kurikulum merdeka ini Yang uh, saya Harus pahami kembali Dan Alhamdulillah saya Makbul, Surtana dari SDN Hambalang 5. Kebetulan di sekolah, saya juga di negeri baru, baru beberapa uh, bulan. Jadi saya ingin mengenal lebih dekat tentang kurikulum, uh, kurikulum merdeka. Dari apa yang tadi dijelaskan oleh Ibu Narasumber, uh, saya baru sedikit memahami tentang kurikulum merdeka, perbedaannya dari uh, tadi merdeka mandiri, eh, mandiri belajar, mandiri berubah dan mandiri berbagi. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan untuk menambah pengetahuan saya sebelum sekolah kami memutuskan untuk uh, melaksanakan kurikulum merdeka tahun yang akan datang. Ini yang pertama, tadi ada pemilihan itu berdasarkan kuesioner. Mungkin saya belum tahu yang mengisi kuesioner ini nanti apakah uh, para uh, kepala sekolah dengan tim yang lain Mungkin nanti, nah tadi juga ada kutipan dari narasumber bahwa nanti kita akan mengisi dihadapkan dengan kuesioner yang nanti jawabannya itu akan mengarahkan langsung ke pilihan apa sekolah kita yang akan dituju. Nah ada nggak kiat-kiat dalam menjawab kuesioner seperti itu, uh, yang pastinya kan dalam kuesioner itu pasti pertanyaannya mengarah ke keadaan sekolah yang kenyataannya gitu ya Pak. Nah, ketika kita menjawab secara jujur, khawatir terarahkan tetap ke poin nomor satu. Nah, adakah kiat-kiat untuk um, bisa terarahkan kepada poin nomor dua, yaitu mandiri berubah ataupun mandiri berbagi? Itu yang pertama. Pertanyaannya yang kedua: uh, di sini ada luar biasa, ternyata kita dipermudah oleh pemerintah dengan adanya program uh, mandiri berubah. Segala sesuatunya sudah disiapkan dalam. PMM Pelapon Merdeka Mengajar dan kita hanya sebagai pelaksana untuk mengikuti mengaplikasikan dalam sekolah kita. Nah, di sini saya ingin saya tanyakan apakah uh, dalam hal ini ATP-nya ataupun tujuan pembelajarannya itu sudah sesuai dengan karakteristik lingkungan di sekolah daerah masing-masing yang secara sarpras itu mungkin belum merata. Itu yang pertama, yang kedua, uh, yang kedua, yang ketiga Terus kelebihan dan kekurangannya dari uh, pilihan mandiri berubah dan mandiri berbagi. Tadi kan mandiri berbagi diberikan keleluasaan untuk bisa uh, mandiri uh, mengembangkan proses pembelajaran atau perangkat pembelajarannya. Nah, di sini yang saya khawatirkan, apakah boleh ketidaksamaan dalam menentukan alur pembelajarannya itu antara sekolah satu. Dengan sekolah yang diharapkan oleh pemerintah. Terima kasih, Bapak. Itu mungkin pertanyaannya dari saya. Mohon maaf atas segala keawamannya. Waalaikumsalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari SD mana Pak? SD itu? Saya SD... dari SDN Hambalang 5, Kecamatan Citerep. Oke, terima Baik, silahkan pun, dijawab pun. Hambalang 5, Kecamatan Citerep ya, Pak Makbul ya. Betul, Bunda. Yang di atas, ya, di atas bukan hambalang lima teh. Di kebetulan sudah dialihkan ke Desa Lewin Utuk, Bunda. Ke oh. Desa Lewin Utuk masih di bawah, ya, masih di bawah, ya. <laughs> ya. Oh iya, iya, iya, oke, oke. Saya tahu <laughs> yang uh, saya tahu, tahu yang mau masuk jalan ke universitas apa itu, ya, ke kiri, ya, hambalang lima ya Iya, betul, Enggara. ke UNHAN, Universitas nah, Pertahanan. Ya. <laughs> Unhan. Betul, Bunda. Nah, baik, uh, Pak Makbul, sudah lama di sana. Alhamdulillah baru turun SK nya 10 bulan yang lalu Bunda di Hambalang lima oh. tadinya di swasta ya. <laughs> ya, baik. Oke Pak Makul, ini, uh, ini nyambung nih Pak Yusef ada pertanyaan di yeah. juga yep. katanya boleh-boleh oh, okay. boleh dirubah tidak gitu ya boleh yeah. nanti kan bisa ya kita mendaftar lagi bisa. mengubah yeah. dari mandiri belajar menjadi mandiri berubah itu bisa makan okay mungkin kita kalau yang kemarin sudah mandiri belajar jangan mandiri belajar aja dong Enggak ada apa-apanya itu gitu ya nah, mandiri berubah baik pak Makbul uh, memang begini uh, ada plus minusnya ya ada plus minusnya yang mandiri berubah dengan mandiri berbagi saya tidak jelaskan mandiri belajar ya kalau mandiri belajar kan masih kurikulum merdeka hanya eh, kurun 2013 kurikulum K ada ada ada plus minusnya gini kalau uh, kalau yang mandiri berubah, kan kita tidak diwajibkan membuat sendiri. Bukan tidak boleh nih Pak Makbul, tapi tidak diwajibkan membuat sendiri perangkat ajarnya. Kita, perangkat ajar sudah disiapkan di PMM, sehingga kita tinggal download saja, kita tinggal pakai begitu. Tapi tentu kalau yang membuat orang lain, kan mungkin dari kalau tujuan pembelajaran mungkin masih bisa ya, karena dia juga membuat tujuan pembelajaran mulai dari materi yang paling mudah sampai ke materi yang paling sulit, lalu dibuatlah jadi ATP. Tapi mungkin yang tidak akan sinkron itu, ada kemungkinan besar ya ketika tidak sinkron itu adalah aktivitasnya, aktivitas pembelajarannya. Nah, oh saya kata Pak Makbul begini. Di sekolah saya, kalau kelas satu itu di sini, ATP-nya langsung menulis. Misalnya begitu, tapi di saya itu murid-muridnya banyak, kan? enggak dari TK, nah, megang pensil pun, misalnya mereka belum beneran, bisanya belum bener, bisa gitu. Masih harus di, di, di, bener, dibetulkan. Berarti kan, nulis di- jangankan langsung nulis itu. Mereka kan belum bisa tuh megang pensilnya juga. Berarti harus ada nulis dulu di udara. Misalnya kan ada dulu kita gitu ya, nulis di udara. Boleh nggak Pak Makbun mulai dari situ? Boleh, silahkan. Justru nanti disesuaikan dengan kondisi di mana kita mengajar. Jadi kita nggak boleh maksain gini nih, loh kan dari pemerintah, dari PMM ini mulainya begini, aktivitasnya harus begini maka kita juga harus begitu. Ah, Kalau sarana nya ada, balik ke situ ya. Kalau sarana nya ada, kalau enggak ada gimana? Nah berarti kalau yang mandiri berubah itu bukan berarti dari PMM itu ditelan mentah-mentah kemudian dibuat itulah perangkat saya, itulah yang saya ajarkan, caranya dan sebagainya, bukan itu Pak Makbu. Tapi kita analisa dulu itu, terutama di modul ajarnya, di ATP-nya nih benar dari mulai dari materi terendah sampai materi tertinggi? Mungkin. Pak Makbul akan begini, ini harusnya materi yang ketiga bukan kedua kalau di sekolah saya Maka boleh sama Pak Makbul itu dipindah menjadi yang ketiga, gitu di alur tujuan pembelajaran Kemudian misalnya begini lagi, oh aktivitas Misalnya anak-anak mengamati uh, situasi di jalan raya, misalnya begitu kalau sekolah kita dekat dengan jalan raya, mungkin anak keluar dari uh, di kelas pun sudah melihat aktivitas di jalan raya. Nah, kalau sekarang sekolahnya itu ada di gunung, misalnya di pegunungan, kan jauh ke jalan rayanya. Oh, bisa Bu, pakai proyektor, misalnya kita ngambil dari Youtube, misalnya begitu. Ambil dari Youtube, bisa begitu nanti offline gitu kita ngambil dulu si gurunya pakai proyektor bisa-bisa begitu kan jadi bisa melihat tuh anaknya jadi tidak dibawa langsung atau mungkin bu gimana pakai proyektor sekolahnya misalnya belum punya proyektor misalnya begitu terus gimana jalan rayanya boleh nggak misalnya kita menggunakan gambar boleh menggunakan gambar juga gambarnya nggak usah besar-besar nanti fotokopinya mahal gambar kecil-kecil aja di kertas HPS kemudian dengan anak-anak berkelompok, boleh begitu. Atau mau pamamul e, ubah tuh, jangan mengamati e, jalan raya karena di pegunungan kan ya. Misalnya bukan mengamati jalan raya, di situ tidak ada jalan raya bu di gunung itu. Misalnya mengamati alam sekitar sekolah. Nah kalau mengamati alam sekitar sekolah kan bisa aja, nggak usah kemana-mana, nggak usah beli proyektor, nggak usah bikin gambar dan sebagainya. Nah itu jadi kita lihat dulu, Pak meskipun sudah disiapkan oleh uh, PMM tapi kita harus lihat dulu tuh sesuai tidak dengan uh, karakteristik sekolah kita. Gitu ya Ibu dan Bapak. Oh. Kalau saya suka gini nih sama teman-teman dulu, Bu boleh enggak Bu kalau RPP-nya ini kurikulum 2013 ya? Boleh ngedownload enggak Bu? Oh Saya bilang boleh tapi harus disesuaikan dengan karakteristik sekolah kita. Kalau tidak sesuai ya jangan dipakai. Di, di itu dong namanya, apa namanya? ATM, ATM saya bilangnya Ambil, tiru, modifikasi. Jadi dimodifikasi ya. Di, apa namanya, di ini, di, dimodifikasi oleh kita, kemudian dilihat, diubah kalau memang tidak sesuai dengan kondisi kita. Jangan ngedownloadnya dari Sumedang. Jadi titimangsanya masih Sumedang itu Pak Yusuf Karena itu mengambil dan betul-betul dipakai. Makanya saya suka bilang, Ibu orang Sumedang bukan, bukan Bu, orang mana tuh? Saya orang Garut, oh lagi jalan-jalan ke Sumedang ya, bikin RPP gitu ya. Karena memang di situ sama sekali tidak di di apa dimodifikasi. Jadi gitu Pak Mahfud. Jadi apapun yang kita ambil itu di PMM sekalipun, untuk kurikulum merdeka sekalipun, itu harus kita lihat dulu, kemudian kalau memang perlu dimodifikasi oleh kita modifikasi. Sesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan yang uh, di sekolah atau yang kita ada di sana. Jangan jangan terang-terang ya apa ya, belegeran ya, apa tuh orang orang Jawa bilang belegeran. Diambil belegeran, diajarkan. Lalu tidak sesuai anak menjadi berantakan akhirnya gitu ya. Nah bedanya itu, itu kelemahannya, kelemahan dan kelebihannya di mandiri belajar, kita bisa ambil dan mungkin kelemahannya kalau tidak sesuai kita harus melakukan modifikasi. Lalu kalau yang mandiri berbagi, ini mandiri berbagi ya, kelebihannya kalau kita bikin sendiri, kita menganalisis CP, memberik down menjadi tujuan pembelajaran-tujuan pembelajaran kita sendiri yang memberik downnya. nya Kemudian kita susun TP-TP itu tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran itu menjadi ATP. Kita akan membuat ATP itu sesangat sesuai dengan kondisi kelas kita. Karena kita bikin sendiri untuk kita, bukan untuk orang lain. Nah, itu kelebihannya itu. Dan kita bikin modul ajar pun, aktivitasnya pasti kita sesuaikan pertama dengan kemampuan kita sebagai guru, gitu ya. Pasti bapak ibu kan gini, ketika menggunakan metode pembelajaran atau model pembelajaran pasti milih yang ibu dan bapak bisa tahu cara ngejalaninnya kayak gimana gitu. Nah pasti seperti itu bapak ibu kan nggak mungkin pakai metode ajar yang bapak ibu sendiri nggak ngerti itu gimana caranya kan gitu. Kemudian kalau pakai perang apa media pembelajaran atau alat peraga pasti kita memilih alat peraga atau media pembelajaran yang ada di sekolah kita. Nggak mungkin kita memilih media tapi medianya nggak ada di sekolah kita. Itu nggak mungkin. Nah itu berarti kalau begitu nanti perangkat ajarnya, ATP dan modul ajarnya itu sudah sangat sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Sudah tinggal pakai tuh ketika akhir, sebelum akhir apa namanya tahun ajaran baru, akhir tahun ajaran baru melaksanakan RAKER bikin, bikin perangkat ajar itu sudah sangat bisa dipakai. Karena memang kita nggak melihat karakteristik orang lain, kita melihat karakteristik sekolah kita. Itu kelebihannya. Nah, kekurangannya adalah pada sekolah-sekolah yang SDM-nya, yang guru-gurunya, yang pola pikirnya masih masih jadul, gitu. Ah, ngapain sih bikin? Ah, inilah, ah, itulah. Nah, yang banyak, ah, itu tuh. Nah, kayak gitu. Itu kekurangannya. Jadi, kekurangannya. Eh, yang pertama harus diubah, itu adalah sebenarnya pola pikir kita sebagai guru. Kita mau berubah, tidak. Maka ketika kita menyiapkan sekolah pun, mau memilih IKM itu, kita harus sudah mengubah pola pikir kita yang sudah sangat aware and welcome terhadap perubahan-perubahan zaman. Nah, makanya saya sering begini ke teman-teman guru, bu, itu kan susah, bu, bikinnya, lama. Eh, ayo bareng-bareng di sekolah-sekolah ngumpul satu sekolah dua tiga sekolah empat sekolah sampai mungkin sepuluh sekolah. Yuk bareng-bareng kita bikin ATP gitu. Yuk bareng-bareng kita bikin modul ajar. Jadi satu gugus teh sama kan kalau satu gugus mah paling beda-beda dikit ya apa karakteristiknya ya beda-beda dikit bisa. Nah pertama mah keroyokan dulu kita bikinnya gitu. Keroyokan dulu. Nanti lama-lama kalau kita sudah uh, paham benar, kita sudah bisa membuat, baru tuh sekolah per sekolah mereka membuatnya. Nah, nanti yang pertama begitu, Pak Makbul, silakan keroyokan aja dulu tuh. Beberapa sekolah, ngumpul, ayo bareng-bareng kita analisis CP, kita bikin tujuan pembelajaran, kita bikin ATP-nya, bikin modul ajarnya. Nanti juga gitu, P5-nya. Nah, ayo bareng-bareng yuk, kita milih dimensi apa dulu. Satu buku sama nih, Pak Yusep. Uh, temanya oh, iya. sama betul, gitu betul. ya. Temanya sama, kemudian yeah. apa, apa sama, kemudian mm. aktivitasnya sama. nggak apa-apa saya bilang, ayo keroyokan dulu. Nanti kalau yang keduanya coba bikin di sekolah masing-masing. Biasanya kalau di sekolah masing-masing ini kalau udah begini nih Pak Yusuf mikir nih pusing hmm. nih. Wah, wow, hmm. udah kesel nih sama pengawas nih. Ini bunuhin juru melulu ah <laughs> gitu ya. Tapi kalau keroyokan, yeah. kalau keroyokan enggak. Ayo saya suka bilang, ayo kita keroyokan dulu supaya nanti kita sudah terbiasa sehingga nanti kalau sudah bisa kita masing-masing kita sudah kuat. nah gitu ya Pak Makbul ya Oke okay. nah, baik Bu makasih okay. Pak Makbul bagaimana nah. ya? Alhamdulillah. ya Alhamdulillah Jadi? Alhamdulillah sangat-sangat terjawab Alhamdulillah. ini terima kasih Bunda ya. terima kasih. ah dioplus dong buat, buat, buat Bunda Maria ya karena okay. keren-keren keren-keren ya. oke okay. yeah. makasih Bunda ya Oke, okay. kalau memang ada yang Sama -sama ditanyakan, Sama -sama. nanti silahkan di chat aja ya, di meeting chatnya ya. Oke, okay, ya, baik. -chat okay. baik, Bapak Ibu pun uh, nanti, giliran saya ya. Nanti, Bunda, Oleh, uh, iya. ya. kita nanti kalau Bapak Ibu belum puas, saya yakin belum puas. Nanti kita juga akan ada kegiatan lagi ya, Bunda ya, untuk ya. Uh, keberlangsungan kaitan dengan kurikulum merdeka. Baik, Terima kasih Bunda ya. Oke. Okay. Maka Kasih oplosnya okay. lagi deh buat Bunda. Oke, okay. keren keren keren. siap. Ya. <gulit> <Mohon> <-apa gulit> ya. Siap, Bunda. Makasih. Saya ya, Bu Yusuf ya. Ya, yeah, siap, Bun. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak. Halo semuanya. Halo, keren. Ibu Bapak keren. Halo. Oke. Okay. Dengar sudah. Halo, Pak. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo. wabarakatuh. Halo. Coba, oke. Okay. Bapak Ibu, pasti kalau masih ada ya. tepuk, semangat, uh, pasti. Hello. Bapak Ibu, jawab ya, semangat, semangat. Oke, okay. siap ya? Klik ya, bapak <tuk> ya. <tuk> <tuk> <tuk> baik. Bapak, apa dibuka aja mikrofonnya nanti? Setelah selesai yes. diantar, okay. ya? Oke, okay. oke. Bapak, bapak, bapak Ibu, ya, semangat. <tuk>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 baik kegiatan daring ini pasti pentasinya lebih tercapai ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring ya bapak ibu ya nanti ya. nggak apa apa ya bapak ibu dan kami saya pribadi sama bu Nukom, Arya ber berkomitmen untuk uh, untuk memberikan suatu pelatihan webinar kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu tibu dan tidak bingung ketika mengimplementasikan Kurikulum mereka. Siap ya? Oke, okay? jempolnya Siap? mana jempolnya? Ya. Oke, okay. kayaknya keren-keren nih, luar biasa nih. Baik. Saya akan coba presentasi Bapak Ibu ya. Oke. Okay. Saya akan coba presentasi. Nah, sudah lihat Bapak Ibu? Sudah terlihat? belum Belum belum oke belum belum belum belum okay. belum belum ya? belum nah, belum belum belum belum belum belum oke belum belum belum belum belum belum Hai earth... <situación> teleponnya mati dulu <smell moisture> <retention> Oke okay. okay. kita dari tahun yang lalu, saya saat ini, saya SD-nya uh, belum siap, Sarpasnya belum siap, tapi saya memilih IKM Mandi Berbagi. Itu ada, Bu. Jadi, di tahun yang lalu, tuh Bapak-Ibu, ada sekolah yang sudah memilih IKM Mandi Berbagi, tapi dari si kesiapan, itu belum siap. Nah, ini saya dan Bu Nukomaria atas tambah dinas ingin memberikan penjelasan lebih detail supaya Bapak-Ibu dalam implementasi kurikulum mereka tidak tidak salah, begitu ya, tidak salah memilih, jangan sampai persepsi begini ketika Bapak-Ibu memilih IKM Mandiri Berbagi itu persepsinya bukan Bapak-Ibu diberikan bantuan, bukan seperti itu Bapak-Ibu tadi sudah dijelaskan oleh Bunda Nukomaria bahwasanya ini loh adalah perbedaan antara IKM Mandiri Belajar berubah dan berbagi, ketika berbagi bukan berarti Bapak Ibu diberikan bantuan oleh Kemendikbud Bapak Ibu ya bukan diberikan bantuan oleh Kemendikbud. Nah, ini lalu yang kedua, Pak, sekolah saya sudah daftar nih IKM mandiri gitu kan atau implementasi kurikulum merdeka. Tapi kok kenapa kok enggak masuk SK? Nah, karena kan Bapak Ibu nanti akan ada SK dari eh, Kemendikbudristek kaitan dengan pendaftaran yang Bapak Ibu lakukan nah jadi saya berharap bapak ibu ketika mendaftar itu harus tuntas ya jangan sampai tidak tuntas kalau seandainya bapak ibu daftar nih IKM melalui link ya, atau melalui PMM saat ini bapak ibu nggak tuntas maka bapak ibu sekolahnya nggak akan masuk ke dalam SK Kemendikbudristek jadi bapak ibu ketika mendaftarkan sekolahnya mengimplementasikan kurikulum merdeka dari sisi pengisian kuesioner dan lain sebagainya harus sampai tuntas. Harus sudah uh, memiliki yang namanya uh, apa tuh yang waktu kemarin itu ada namanya sur, uh, bukti, bukti pendaftarannya. Harus sampai keluar bukti pendaftaran Bapak Ibu sudah mendaftar implementasi kurikulum merdeka gitu. Jadi harus sampai tuntas pendaftarannya. Kalau tidak tuntas, berarti Bapak Ibu nanti tidak akan bisa masuk ke SK Kemendikbudristek bahwasanya Bapak Ibu sudah mendaftar. Karena ini yang kejadian Bapak tahun-tahun yang lalu, Pak, saya sudah daftar tapi kenapa sekolah saya tidak masuk ke dalam SK-nya? Seperti itu. Nah, ini yang harus uh, Bapak Ibu uh, apa? pahami berikut juga supaya tidak salah persepsi. Bapak Ibu ketika mendaftar bukan hanya kepala sekolah saja ya, tapi bebarengan ada operator ya, ada kepala sekolah, ada dewan guru semua berdampingan ketika melakukan pendaftaran Bapak Ibu supaya ketika kita mengisi kuesioner itu sesuai dengan keadaan sekolah kita apalagi jangan sampai gini ketika kita mendaftar kurikulum merdeka yang mendaftarkan OPS misalnya OPS e, mengklik-klik saja nah Ibu, Bapak Ibu tidak e, seperti itu lagi nih konsepnya Bapak Ibu sebagai kepala sekolah sebagai seorang guru sebagai OPS semua berkolaborasi ketika mendaftar jadi tidak ada kesalahpahaman Bapak Ibu jadi semuanya ketika mendaftar berbarengan gitu Bapak Ibu ya ini yang saya apa ya refleksi dari tahun yang lalu ketika Satuan Pendidikan mendaftarkan implementasi kurikulum Merdeka. Ini hal-hal ya hal yang sering terjadi, maka saya sampaikan kepada Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu sudah mau mendaftar implementasi kurikulum Merdeka Bapak Ibu harus pahami dulu konsep mandiri belajar, berubah berbaginya Lalu setelah itu bapak ibu mengisi kuesioner sampai tuntas ya sampai tuntas sampai keluar itu namanya surat pendaftaran dari Kemendikbudristek. Lalu setelah eh, eh, ketika mengisi kuesioner tersebut bapak ibu bebarengan tidak OPS saja atau tidak kepala sekolah saja tapi semua ikut ya melihat proses pendaftaran tersebut ya bapak ibu ya oke siap ya. Nah, oke. Okay. Baik. slides okay, selanjutnya Oke. Okay. Nah, Bapak Ibu ini profil saya, Bapak Ibu ya. Mungkin ini tiap uh, Jumat saya akan selalu share di Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu uh, nama saya uh, berikut juga saya pernah menjadi fasilitator Kurikulum Merdeka dari Rot SD dan saat ini fasilitator sekolah penggerak ya. Dan Bapak Ibu juga bisa me Ikuti akun Facebook saya atau IG saya Sama dengan nama saya, Yusef Gunawan Bapak-Ibu cari saja mau IG, mau di Facebook Bapak-Ibu silahkan nanti ada informasi-informasi yang ada yang ada dalam uh, akun saya silahkan Bapak-Ibu uh, follow Karena gini, yang saya selalu sampaikan Bapak-Ibu ketika Bapak-Ibu sebagai seorang guru Sebagai kepala sekolah yang terforsi sebagai pendidik lidik akunnya akun ibu dalam dunia pendidikan gitu, jangan sampai kita memfollow akun-akun yang memang memanfaat untuk fokus kita gitu nah, oke okay. baik, selanjutnya kurikulum kulikulum seperti apa, memahami pembelajaran dan asuman yang sudah sampai nah ini yang tadi disampaikan oleh Bunda bahwasannya kita perlu berbaik ketika kita, kita mendapatkan implementasi kurikulum Merdeka Baik itu belajar berubah kita kan harus membuat KOSP. Nah, tahun yang lalu banyak hal-hal yang memang saya rasa belum pas, belum sesuai dengan struktur dari KOSP itu sendiri. Apa KOSP? Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Kalau kita mengenal K13 itu ada dokumen satu KTSP. Sebenarnya antara kedua hal ini itu menurut saya itu adalah Jadi ada perbedaan bapak ibu. Nah, nanti kita akan mengadakan pelatihan nih bagaimana Bapak Ibu menyusun KOSP yang sesuai dengan struktur yang ada dalam Kemendik Putri Stek. Atau membuat dokumen satu KTSP Dengan KOSP itu ada perbedaannya juga Nah, supaya Bapak-Ibu membuat KOSP-nya yang sesuai Apa yang sudah dianjurkan oleh Kemendikbudristek. Nanti mungkin sama Bunda kita akan mengadakan pelatihan KOSP-nya seperti apa Begitu Bapak-Ibu Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu yang keempat itu memahami pengembangan project penguatan profil pelajar Pancasila nih yang sudah disampaikan oleh Bunda juga bahwasanya Bapak Ibu ini beredar di beberapa satuan pendidikan yang saya lihat yang saya amati banyak yang salah persepsi ini kaitan dengan P5. Mari kita luruskan bagaimana sih esensi P5 itu dalam kurikulum merdeka? Apa sih bedanya project yang ada di internal atau bukan internal ya, intrakurikuler atau yang kita kenal adalah Project Based Learning ya dan project yang ada dalam kurikulum merdeka. Itu nanti kita akan bahas nih perbedaannya apa gitu Bapak Ibu. Nah, dan, dan sampai kita kita melaksanakan kegiatan P5 hanya fokus pada market day. Ini yang kita lihat kok begini ya esensinya gitu Bapak Ibu, ya. Nah, kita Uh, juga akan uh, sedang melaksanakan kegiatan pelatihan peli. bagaimana Bapak Ibu bisa menyusun peli itu sesuai dengan alurnya, sesuai dengan prosedurnya Bapak Ibu. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu, nah ini garis besar kurikulum merdeka Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa lihat di situ, ya ini regulasinya Bapak Ibu ya. Ada dalam Kemendikbud Tristek nomor 262 Garing M Garing 2022 tentang perubahan atas Kemendikbud Tristek nomor 56 Garing M tahun 2002 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, ini sudah ada Bapak-Ibu ya. Lalu keputusan Kepala BSKP nomor 033, ini yang tadi disampaikan oleh Bunda bahwasanya bedanya antara K-13 dengan Uh, kurikulum merdeka kalau dalam K13 itu kita sering mengenal KI KD. Tapi dalam kurikulum merdeka kita mengenal yang namanya CP, caraian pembelajaran. Nah, ini ada dalam BSKP nomor 033. Ketika Bapak Ibu nih sudah mengimplementasikan di uh, apa? Uh, kurikulum merdeka nih. Ingat Bapak Ibu saya tekankan ketika Bapak Ibu mengunduh Ya mengunduh baik itu CP, eh, apa TP, ATP, modul ajar, modul project, Bapak Ibu lihat dulu ya. Apakah tahunnya ini Mas, apakah tahunnya ini tahun 2021kah? Tahun 2022 kah download yang terbuka, karena ada perubahan Bapak Ibu, ada perubahan. Ketika kita membuat modul ajar tahun 2021 dan tahun 2002 itu ada perubahan, ya nah maka dari itu bapak ibu perlu pemahaman seperti itu jangan kita tidak asal download tapi kita lihat juga nih tahunnya ya karena tahun 2022 juga kemarin kan ada perubahan kaitan dengan modul ajar bahkan mungkin dari sisi komponennya bahkan dari modul proyek pun ada perubahan-perubahan tertentu nah dan saya menekankan kepada bapak ibu ketika kita unduh di PMM berkas-berkas tersebut tetap kita harus melakukan penyesuaian dengan satuan pendidikan kita. Ya, kalau kita menyusun modul itu kan modul ajar sekolah A, apakah sesuai dengan sekolah kita? Begitu Bapak Ibu. Ketika kita unduh nih modul project ya di PMM, apakah sesuai dengan sekolah kita? Karena ke keadaan lingkungan Sekolah yang kita unduh dengan sekolah kita pasti berbeda, dan ketika penyusunan KSP akan berbeda, Bapak Ibu dengan ciri khasnya saktawan pemerintahan ini harus kita lakukan, Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu ketika Bapak Ibu KKN berubah. Walaupun memang Bapak Ibu masih bisa mengunduh semua Instansi di dalam PM, Tapi Bapak Ibu juga lihat Sesuai enggak dengan sekolah kita? Sesuai enggak dengan lingkungan sekolah kita? Buatlah penyesuaian sendiri Memodifikasi Itu yang dilakukan kita Bapak Ibu Jangan sampai 100% langsung kita implementasikan di sekolah kita Enggak begitu juga Tetap kan? Harus ada modifikasi, harus ada ATM-nya juga nih Walaupun ketika tahun pertama Bapak-Ibu mengimplementasikan kurikulum merdeka Di awal pertama pembelajaran Mungkin ATM-nya lebih besar nih, 90% misalnya Nah harapan yang depan di semester kedua ATM-nya akan lebih sedikit menurun Nah yang saya harapkan Bapak-Ibu eh, mengunduh di PMM Bapak-Ibu tolong lihat dulu analisis dulu, aplikasi dulu. Sesuai enggak dengan keadaan sekolah kita? Kita langsung mengeksekusi, kalau tidak itu tidak bisa maksimal hasilnya. Ya. Oke. Okay. Nah, ini ya Bapak Ibu berkenan dengan modul ajar ada di dalam BSKP nomor 033 garing H garing Kar garing tahun 2022 tentang capaian pembelajaran nih Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau di minggu lalu kita fokus kepada uh, keputusan kepala oh, ini kaitan dengan modul ajar. Oke, okay. Bapak-Ibu kita lihat ya. Saya sampai jam 3 ya. Nah, oke. Okay. Apa sih yang menjadi keunggulan kurikulum merdeka Bapak-Ibu? Nah, sudah terlihat ya Bapak-Ibu ya? Masih semangat? Oke, okay, jempolnya mana jempolnya? Oke, okay. jempolnya ada. Oke. Okay. Yeah. Okay. Semangat. Semangat. Ya, yeah, harus semangat lah. Kalau yeah, kita tidak semangat, semangat. semangat, maka perubahan yang ada di sekolah kita nggak akan berubah. Gitu. Maka harus melakukan perubahan dimulai dari diri kita sendiri sebagai seorang pendidik. Sebagai pendidik. Seorang ya? pendidik. Ya? ya. Baik. Kita lihat di sini Baik. keunggulan kurikulum Merdeka. Ya. yang pertama adalah lebih pertama sederhana adalah, dan mendalam nah, nah ini Bapak Ibu nah, ini kalau Bapak dalam K-13 Bapak Ibu, Bapak -Ibu. ya jadi walaupun Bapak Ibu memilih kemandi di nih Bapak Ibu tetap kita masih menggunakan dua kurikulum ya kita masih kita menggunakan dua kurikulum, ya. dua kurikulum karena implementasi kurikulum mereka itu di awal pertama kali Bapak Ibu mendaftar itu dilaksanakan di kelas 1 dan di kelas 4 atau fase A dan fase B gitu. Kasih. Jadi di luar dari kelas Jadi, 1 dan kelas 4 kelas dan kelas Bapak Ibu menggunakan kurikulum K13. Ya, ya kelas 2, kelas 3, kelas 5, kelas 6 Bapak Ibu menggunakan kurikulum K13. Oke. Okay. Jadi kita menggunakan dua kurikulum. Pak, bagaimana pembuatannya? Pembuatannya kita buat satu kurikulum tapi yang sudah terintegrasi. Oke. Okay dua kurikulum yang sudah terintegrasi antara kurikulum k13 dengan kurikulum merdeka. Nah, jadi, walaupun gini misalnya Pak, saya ingin membuat dua kurikulum, ya mangga silahkan. Sebenarnya nggak masalah. Bagaimana kenyamanan Bapak Ibu di sekolah? Apakah mau menggunakan dua kurikulum secara terpisah atau menggunakan dua kurikulum terintegrasi antara kurikulum k13 dengan kurikulum merdeka? gitu. Nah, kita kembali lagi ke sini Bapak Ibu Lebih sederhana dan mendalam Nah, kalau kita lihat dalam K13 Bapak Ibu pasti Akan dihadapkan dengan beberapa macam KD Beberapa macam konten yang begitu luar biasa banyak Nah, jadi kalau seandainya kita menggunakan kurikulum Merdeka Ini lebih sederhana Jadi hanya, hanya kaitan dengan konten-konten yang esensial, ya, yang dibahas itu saja, gitu ya. Bahkan mungkin konten-konten itu kita sendiri yang menentukan, Bapak Ibu ya. Yang mana kita susun dari CP tersebut, Bapak Ibu. Nah, nah maka kita bisa melaksanakan kurikulum Merdeka itu dengan detail, dengan mendalam. Jadi, jadi, tidak terlalu banyak yang harus kita capai dalam target-targetnya. Gitu Bapak Ibu, ini adalah keunggulan kurikulum merdeka. Yang pertama lebih sederhana dan mendalam. Ya, walaupun di sana Pak, kayaknya ganti menteri, ganti kurikulum nggak begitu juga, Bapak Ibu. Ya, Pak, kayaknya ketika saya mengimplementasikan kurikulum merdeka, saya jadi stres, saya jadi pusing, banyak administrasi yang harus saya buat nggak begitu. Saya yakin Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu sudah terbiasa mengimplementasi kurikulum merdeka, itu akan menjadi lebih apa ya, lebih paham lah atau lebih nyaman, gitu ya. Mungkin di awal mungkin bapak ibu gak ribet karena belum belum uh, apa ya belum paham dengan uh, administrasi kurikulum merdeka misalnya. Tapi ketika bapak ibu sudah berjalan setahun dua tahun, oh kayaknya lebih enak deh dibandingkan angka tiga belas, gitu. Ya ini bapak ibu keunggulan yang pertama yaitu lebih sederhana dan mendalam, gitu ya. Nah lalu yang kedua lebih merdeka nih bapak ibu baik itu bagi peseridik, ya bagi guru dan bagi sekolah ya kalau bagi peseridik, ya jadi memilih mata pelajaran sesuai minat itu kalau di SMA ya tapi kalau di yang SD pasti kan Bapak Ibu ketika di dalam kurikulum merdeka ada yang namanya P5 ya P5 itu Bapak Ibu ketika dalam mengimplementasikan itu enggak ya harus di dalam ruangan kelas aja tapi kita bisa melakukan itu di luar dari sekolah gitu ya. Lalu ada guru ya, guru juga bisa diberikan kemerdekaan. Nah, ini yang saya berulang-ulang kali Bapak Ibu ketika Bapak Ibu eh, mengimplementasikan P5 dan TP-nya itu ada di dalam buku kurikulum merdeka. Jangan sampai Bapak Ibu 100% menggunakan TP yang ada di dalam kurikulum merdeka. Apa itu TP? Tujuan pembelajaran. Nah, jadi kalau seandainya kita 100% melihat PP itu dalam kurikulum merdeka, maka kita nggak merdeka lagi, gitu. Kita diatur lagi nih, ya. Seperti dalam K13 kita diatur oleh tema, oleh tema, oleh subtema, oleh PB Nah. Tapi kalau dalam kurikulum mereka, kalau kita mengikuti, maka kita akan diatur lagi. Jadi kemerdekaan itu hilang lagi nih. Maka bapak ibu harus tahu nih bagaimana menyusun tujuan pembelajaran sendiri yang disesuaikan dengan satuan pendidikan dan peserta didiknya, gitu. Jadi bapak ibu ketika menyusun TP itu harus sesuai dengan kondisi anak didik kita, kondisi sekolah kita, kondisi lingkungan sekolah kita maka tidak langsung Bapak-Ibu ciplak ambil, gitu. kan. Jadi, Bapak-Ibu harus memahami itu konsepnya, Bapak-Ibu, ke depannya. Oke okay lah, kalau seandainya Bapak-Ibu baru pertama kali mengimplementasikan sekolah merdeka, Bapak-Ibu langsung opas di dalam PMM. Nah, enggak, silakan. Tapi ke depannya Bapak-Ibu harus ada kegiatan in-house training. Baik itu luring maupun daring, kita siap melayani Bapak-Ibu supaya Bapak-Ibu bisa memahami bagaimana menyusun TP itu disesuaikan dengan kondisi anak didik saya disesuaikan dengan kondisi sarpras sesuaikan kondisi sekolah dan lingkungan sekolah. Karena ada yang menyampaikan Pak kok TP-nya di dalam buku kurikulum merdeka terlalu tinggi kompetensinya. Nah, maka dari itu jangan sampai kita Uh, Mengkopas semuanya itu hanya sebatas referensi saja, Bapak Ibu. kaltika memang TP itu terlalu tinggi, kita bisa rubah TP-nya, sesuaikan dengan keadaan sekolah kita, gitu. Karena kompetensi di tiap sekolah, di tiap kelas itu berbeda-beda, ya kan? Kalau seandainya TP-nya mengikuti kurikulum, mereka khawatir nanti anak didik Bapak Ibu nggak naik kelas, gitu kan? iya enggak Ya, nah, karena kompetensinya terlalu tinggi, Bapak Ibu. Ya, maka nanti anak didik kita naik kelas, naik pasu, gitu ya, kalau dalam kurikulum mereka, gitu ya. Maka kita tentukan TP-nya sendiri, gitu Sesuaikan dengan kompetensi kita yang ada di kelas kita masing-masing, gitu Bapak Ibu. Itu untuk meminimalisir uh, bagi siswa yang tinggal kelas atau tinggal pasu, begitu misalnya. Nah, lalu sekolah juga memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengolah kurikulum dan pembelajaran Karena saya sampaikan Bapak Ibu, kurikulum sekolah A, sekolah B Walaupun dalam lingkup satu gugus, satu KKG beda Bapak Ibu Karena mereka memiliki ciri khas yang berbeda-beda Begitu ya, nah itu kemerdekaannya Lalu selanjutnya Bapak Ibu, lebih relevan dan interaktif nih, Bapak Ibu ya, nah jadi lebih relevan dan interaktif pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas ya kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya. Nah, ini yang perlu disampaikan Bapak-Ibu ketika kita mengimplementasikan P5. Makanya saya sama Bunda Nukomaria memberikan pelatihan P5 Bapak-Ibu supaya nanti ketika Bapak Ibu mengeksekusi atau mengimplementasikan P5 tidak asal jipak gitu. Tapi ada acuannya, menentukan tema acuannya apa, menentukan topik acuannya apa, alurnya seperti apa, ya. Jangan sampai kita buat ya udahlah copy paste aja dari DPM langsung aja kita ganti kepala sekolah, ganti SD, ganti guru dan lain sebagainya. Ini yang keliru gitu ya Karena kita harus e, bisa me, apa ya, mengimplementasikan P5 disesuaikan dengan isu-isu yang aktual atau yang ada di lingkungan sekolah kita, dan yang ada di dalam sekolah kita, apa nih yang perlu untuk dibahas dalam e, project penguatan profil pelajar Pancasila itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Jadi, kalau saya, Bapak Ibu, tidak memahami hal itu, pasti asal kopas saja. Yang penting ada pelima dan akhirnya apa? Hanya market day hasilnya Yang penting akhirnya meriah, nggak begitu Bapak-Ibu Ingat pelima itu bukan hasilnya adalah berupa produk saja Ya Bapak-Ibu, atau Bapak-Ibu kayak samenan lah kalau dulu Yang penting acaranya rame, tapi nggak melihat proses seperti apa Itu yang menjadi kekhawatiran kami Oke, baik Bapak-Ibu, masih semangat? Yeah. Ini keren-keren nih, kayaknya serius banget Oke okay, baik kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah lalu pembelajaran dan asesmen ini sudah sampaikan oleh Bunda Nukomaria nih Bapak Ibu ini ya. Nah ini pembelajaran merupakan satu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan yang, Bapak Ibu. Oh yang empat banding lima itu kan? Nah, lalu pendidik dan peserta perlu memahami kompetensi yang ditujukannya Kayaknya ini nanti perlu kita juga akan mengadakan pelatihan terkait asesmen nih. Karena masih banyak bapak ibu yang belum memahami kaitan dengan asesmen dalam kurikulum e, merdeka, walaupun memang pada esensinya antara kurikulum K13 dan kurikulum merdeka itu hampir sama, ya, seperti apa yang disampaikan Bunda Komaria ya, Bahwasanya asesmen itu ada tiga: ada, ada asesmen awal pembelajaran atau diagnostik, ada formatif, dan ada sumatif. Gitu ya? Oke, saya nggak akan membacakan ini. Oke. Nah ini selanjutnya, oke, sebentar, bapak ibu. Nah ini, ini adalah kaitan dengan visi pembelajarannya, bapak ibu. Pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar nih serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna menyenangkan. Maka yang saya sampaikan di awal nih Bapak Ibu, ketika kita mengimplementasi kurikulum mereka harus acuannya adalah peserta didik. Ya kan? Jadi kalau seandainya bukan acuannya peserta didik itu nanti kita tidak akan bisa berjalan secara maksimal. Maka ketika kita memilih isu, masalah untuk eksekusi P5, itu acuannya juga dari peserta didik, kan begitu ya. Lalu ketika kita mau membuat modul ajar, ketika kita membuat TP, itu juga acuannya dari mana? Dari peserta didik kita yang ada di sekolah kita, yang ada di kelas kita masing-masing, gitu Bapak-Ibu. Ya, itu. Maka inilah yang yang disebut dengan merdekanya, Bapak-Ibu. Nah, lalu yang kedua, Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat nih Bapak Ibu. Jadi yang diharapkan dimulai dari kita sendiri. Bapak Ibu mau nggak sih belajar sama-sama tiap Jumat? Bapak Ibu mau nggak sih kita belajar sama-sama mengikuti pelatihan? Nah supaya Bapak Ibu juga paham ya dan tentunya. Untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat kan dimulai dari kita sendiri Sebagai seorang kepala sekolah, sebagai seorang guru gitu. Ketika kita juga sudah menjadi pembelajar sepanjang hayat Maka siswa yang ada di sekolah kita pun akan mencontoh ya Akan mencontoh itu, tapi kalau seandainya lingkungan sekolah kita Budayanya tidak mencerminkan pembelajar sepanjang hayat yang enggak akan mungkin siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat nah ini yang harus kita lakukan bapak ibu ya lalu proses pembelajaran nih mendukung perkembangan kompetensi dan karakter nah ini yang holistik nih bapak ibu ya lalu pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik nah ini nih yang saya, saya sampaikan bapak ibu ya melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra nih Bapak Ibu, ketika dalam implementasi kurikulum Merdeka, kita semua libatkan. Seperti apa yang sampaikan Ki Hajar Dewantara, Pelopor Pendidikan, bahwasanya lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat harus saling berintegrasi dalam memajukan pendidikan. Maka Bapak Ibu coba libatkan semuanya. Yang saya sampaikan, ketika kita membuat program, ke kita, ketika kita sudah menyusun KOSP dan program-programnya, kita undang peserta uh, orang tua wali murid. Nah, kita sampaikan ini loh. Program-program yang ada di Ketika kita mau implementasikan kurikulum merdeka pun boleh enggak kita berkolaborasi dengan mitra yang ada di lingkungan sekolah kita? Baik itu dudik dunia usaha dan dunia industri atau yang lainnya. Silahkan Bapak-Ibu bermitra. Agar berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Ini adalah prinsip pembelajaran. ya Oke, Bapak-Ibu. Nah ini prinsip pertimbangan kebutuhan peserta didik ya ini adalah contoh implementasinya saya enggak akan mendasarkan Bapak Ibu ya. Oke. Ini adalah kaitan dengan prinsip asesmen ya Bapak Ibu. Jadi merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran saya sampaikan Bapak Ibu tadi ya. Jadi yang namanya asesmen dan pembelajaran itu tidak bisa kita pisahkan ya. Ibaratkan seperti halnya dua belah mata uang yang Gambarnya adalah asesmen yang angkanya pembelajaran seperti itu ya. Ya ini lalu asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keluasan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran ini, Bapak Ibu. Saya melewatkan ini. Ini ada kaitan yang terpenting kita ini Bapak-Ibu mengimplementasikan uh, pembelajaran atau mengimplementasikan asesmen uh, dan kurikulum. Yang penting ada perencanaan, pelaksanaan dan asesmennya Bapak-Ibu. Nah, ini perencanaan seperti apa? Nah, ini Bapak-Ibu. Nah, ini capaian pembelajarannya bapak -Ibu, nih yang kita tadi uh, lihat dalam BSKP nomor 033. Tadi disampaikan oleh Bunda ada CP. Terus juga ada CP, ada TP, ada ATP. Ini Bapak-Ibu memahami capaian pembelajaran. Nah, kalau CP itu sudah given, yang seperti disampaikan oleh Bunda Maria bahwasannya CP itu tidak dibuat oleh satu apelikan, tapi sudah given yang ada dalam BSKP nomor 033. Itu Bapak-Ibu ya. Nah ada fase pasu pasunya ini perbedaan antara kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka Kalau dalam kurikulum K13 itu ada kelas 1 sampai kelas 6 Tapi dalam kurikulum Merdeka ada fase A, pasu B dan fase C Itu yang menjadi perbedaan antara ketika kita menggunakan kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka Nah ini manfaat CP dalam perencanaan pembelajaran nah, nanti kita akan bahas nih Bapak Ibu ketika kita ada kegiatan pelatihan ataupun webinar kaitan dengan penyusunan TP-ATP dan modul ajar, gitu Bapak-Ibu. Nah, ini maka ini yang harus Bapak-Ibu e, lakukan, ya, dan pahami juga nih sebelum Bapak-Ibu e, melaksanakan yang namanya pendaftaran implementasi kurikulum medeka, nih, ya. Oke, baik kita kembali lagi nih Bapak-Ibu, saya akan stop share dulu, saya akan langsung membahas bagaimana caranya sih kita Melakukan pendaftaran dalam implementasi kurikulum Merdeka, Bapak Ibu semangat, mana suaranya? Halo, Semangat Semangat Bapak, halo, Semangat Semangat semangat, halo, ya, Baik, saya akan ganti. Kita akan membahas uh, kaitan dengan uh, apa namanya pendaftaran pendaftaran implementasi kurikulum merdeka. Ya, sebentar. Ini filenya saya simpan di mana ya, Bapak Ibu. Eh, apa webinar ini walaupun memang di, di luar sana itu banyak webinar-webinar Bapak Ibu, tapi saya khawatir Bapak Ibu ketika mengikuti kegiatan webinar yang ada di luar Bapak Ibu kurang apa ya kurang paham, karena terlalu banyak audiensnya, pesertanya itu maka kami juga oh. sama Bunda Nukomaria akan selalu menemani Bapak Ibu dalam mendampingi ketika Bapak Ibu mengimplementasikan kurikulum Merdeka dan harap kami juga Bapak Ibu eh, Bapak Ibu bisa me apa ya, mengikuti kegiatan pelatihan, baik itu daring, maupun apa ibu ingin melaksanakan IHT, in-house training sekolah Bapak-Ibu, supaya sekolah Bapak-Ibu itu paham kaitan dengan kurikulum Merdeka kami siap eh, apa menampingi sekolah Bapak-Ibu untuk memberikan penjelasan-penjelasan apa yang dibutuhkan oleh satu pendidikan yang ada sekolah Bapak-Ibu. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini. Sudah terlihat? Perkoin yang kedua. Belum. Sedentang. Belum, Pak. Belum ya? Oke nah, sebentar. Belum. Belum, Pak. Oke, siap. Acara. Oke, siap. Siap, saya akan coba lagi ini. Oke. Bapak Ibu, sudah ada gambaran belum? Kalau sudah ada gambaran, nyepoin Ini ya. terkait tentang perbedaan nih. Oke. Ada ada gambaran? Sudah ya. mulai tergambar Pak ya, sudah gambar. Jangan sampai Bapak Ibu salah Salah ini ya, salah mendaftar, Salah memilih antara Kurikulum Merdeka Mandiri Belajar Kurikulum Merdeka Mandiri Berubah Dan Kurikulum Merdeka Mandiri Berbagi Nah walaupun misalnya Bapak Ibu Tahun ini mau mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Mandiri Berubah Tahun depan Bapak Ibu mau mengganti Kurikulum Mandiri Berbagi Enggak silahkan Bapak Ibu Nah, nanti tahun yang akan datang Bapak-Ibu pilihlah IKM Mandiri Berbagi, gitu. Jangan sampai uh, Bapak-Ibu masih stay di situ, gitu. Jadi, harapannya semakin bergantinya tahun, Bapak-Ibu semakin banyak tuh informasi-informasi kaitan dengan kurikulum modeka, maka Bapak-Ibu akan memilih yang berbagi. Oke, sebentar. Oke, ini masih saya buka di presis, Bapak-Ibu. Oke, okay. ya, belum, belum tayang ya, belum tayang ya? ya, ya, ya. Okay. Belum pak. Oke, okay. belum. baik. Belum tayang baik. Baik-baik, tidak apa-apa pak. Ini lagi gangguan kayaknya. Oke, okay. baik bapak ibu tadi yang sudah disampaikan kaitan dengan kurikulum merdeka konsepnya dan kita pun nanti bapak ibu di minggu ketiga kita akan melaksanakan pelatihan. Penyusunan KOSV bagi Bapak Ibu berminat, maka silakan nanti kita akan share di dalam grup yang sudah kita buat di dalam grup Telegram. Gitu ya? Nah, kita akan berikan, ya, uh, uh, akan berikan Anda gini. Jangan sampai kita uh, untuk masalah penguatan SBM itu sayang gitu ya, ada bahkan ya, ya, punya saya silahkan. boleh izin lebih, ya, Pak Yosep ya. Ini sudah selesai, saya harus nyetir. Siap, siap, siap. Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya izin duluan. Makasih ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Baik, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, kita akan mendapatkan apa namanya? Sebentar, ini sudah tayang? Belum ya? Nah, Oke okay, sebentar, ini udah saya share nih Ini nanti kita akan ada kegiatan lagi lah ketika memang sudah dibuka ya uh, Untuk pendaftaran IKM di PMM Nanti saya akan informasikan maka Bapak Ibu harus stay di grup gitu ya Karena saya nggak akan nggak akan share itu di, di yang lain gitu Bapak Ibu Makanya saya buatkan grup di telegram supaya nanti bisa menampung banyak uh, komunitas di sana Oke, okay. ini sebenarnya tata cara pendaftaran ketika Bapak-Ibu melaksanakan eh, pendaftaran di tahun 2022 ya, tahun ajaran 2022 dan tahun ajaran 2023. Tuh, 2002 dan 2023. Ini Bapak-Ibu, kalau yang tahun lalu ini kita melihat atau mengunjungi laman curriculum.gtk.kemindikut.co.id ini Bapak-Ibu. Nah lalu pilih menu daftar nama. Menu daftar ini nanti Bapak Ibu akan temukan ketika Bapak Ibu membuka PMM. Maka yang harus di apa ya, yang harus diperhatikan saat ini akun belajar ID Bapak Ibu. Ya. Jadi akun belajar ID kepala sekolah ya. Silakan Bapak Ibu gunakan akun belajar ID di sekolah untuk mendaftar di PMM Lalu, daftarlah implementasi kurikulum merdeka gitu bapak ibu ya oke lalu selanjutnya bapak ibu oke nah ini yang nantinya bapak ibu akan uh, masuk ya ketika bapak ibu mendaftar kurikulum merdeka ya kalau yang tahun lalu ketika saya menjelaskan itu nanti bapak ibu Ketika mau oh itu kita menggunakan akun belajar ID kepala sekolah, nih Bapak-Ibu ya. Ingat, ya akun belajar ID kepala sekolah, maka akun belajar ID kepala sekolahnya harus aktif. Nah, ini yang eh, pertama kita daftar. Nah, biasanya ketika daftar itu kita akan disuguhi ada dua langkah. Langkah pertama itu menonton video penjelasan menarik terkait dengan kurikulum. Nah, ketika Bapak Ibu menonton video itu ya, tuntaskan, tidak di-skip Bapak Ibu. Kenapa? Karena, Karena dalam potongan-potongan video tersebut di situ ada sebuah pertanyaan-pertanyaan. Jadi, ketika Bapak Ibu mau melaksanakan pendaftaran, tidak di-skip. Tuntaskan. Nanti di pertengahan petengah video ada pertanyaan ya, pertanyaan. Misalnya gini Apakah sekolah Bapak Ibu eh, sebaiknya ikut eh, apa ya melengkapi kurikulum merdeka apakah siap ataukah ragu-ragu atau sudah siap. Nah, itu misalnya begitu. Jadi Bapak Ibu setelah video sebentar lalu jeda ada pertanyaan, video lagi ada pertanyaan lagi, video lagi ada pertanyaan lagi. di dalam satu video itu. Maka ketika kita mau melaksanakan pendaftaran jangan di-skip videonya. Tuntaskan. Tidak lama kok, paling hanya sekitar 4 atau lima menit saja. Bapak Ibu mati sama-sama, makanya saya sampaikan ketika mendatari KM itu, Bapak Ibu sama-sama nih tidak ke kelas sekolah saja atau tidak operasinya, tapi sebuah video silakan, yang menggunakan proyektor ya, silakan Bapak Ibu nanti semua teman-teman semua menyaksikan videonya dan menjawab sama, sama nih gitu. agar sesuai dengan kebutuhan sekolah kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah jadi nah, setelah kita menonton video kita Uh, ada pertanyaan-pertanyaan yang itu harus dijawab ya. nah ini langkah satu dan langkah besar ya oke okay. belum ya nah ini nanti ketika langkah satu sudah selesai Bapak Ibu tinggal langsung ke langkah kedua nah, kalau sudah sudah nah ini yang harus bapak ibu, ya ada surat izin yayasan e, bahwasanya sekolah bapak ibu itu diizinkan oleh yayasan untuk mengikuti e, kurikulum merdeka nah ini jadi setelah mendapatkan itu ya atau uploadnya silahkan bapak ibu dan dan gini Bapak Ibu, saya akan menginformasikan kait tentang kurikulum Merdeka di dalam grup Telegram itu, supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi dari satuan pendidikan gitu karena atau dari kecamatan. Uh, maka dari itu saya akan selalu mengupdate karena gini berbagi, nah Bapak Ibu ah, saya belum pede ini, ingin berganti ke berubah, ya mangga itu nanti ada Bapak, gitu. gitu, jadi eh, segala informasi ketika saya dapatkan informasi itu Bapak Ibu dalam grup telegram nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu lagi terapkan rekomendasi umum dan khusus, maka yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Ya, ketika kita mengisi kuesionernya, ya pada kuesioner uh, yang angka yang kedua, Bapak Ibu harus sesuai dengan kondisi sekolah, harus sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah kita mampu, apakah uh, semuanya bisa mendukung untuk uh, apa ya, mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kira-kira dengan kondisi sekolah saya seperti ini, kondisi GTK seperti ini, kira-kira apa, apa? itu saya mau mana nih? Ya, Seperti itu. Jadi, kita harus melakukan analisis dulu nih, dan jawaban-jawaban itu harus sampai kita menjawab bagus-bagus. Gitu ya. Karena ada pertanyaan-pertanyaan, uh, dan di situ Bapak-Ibu uh, memilih baik gitu ya yang paling baik maka di rekomendasinya adalah ikm mandi berbagi begitu ya Lalu bagaimana kalau ini berbagi ini berbagi gitu kan uh, saya nggak mau memiliki ikm mandi berbagi tidak sesuai dengan rekomendasi yang dari kemendikbud boleh silahkan Bapak ibu itu hanya rekomendasi sifatnya jadi kita bisa mengganti menjadi ikm mandi berubah misalnya seperti itu Gitu ya jadi sebenarnya segini dalam pemilihan IKM itu dibebaskan kepada bapak ibu sesuaikan dengan kondisi sekolah bapak ibu apakah sekolah bapak ibu itu implementasi kurikulum mereka berubah itu sebenarnya sesuaikan dengan kondisi bapak ibu gitu tapi kami berharap bapak ibu daripada tanggung ya udahlah langsung aja IKM nanti berubah nah, jangan khawatir bapak ibu kita akan mendampingi bapak ibu ya E, bersama Bang Umaria supaya Bapak-Ibu ketika mengimplementasikan kurikulum Merdeka Mandiri berubah Bapak-Ibu e, tidak tersesat dan tidak bingung gitu ya Ya ini seperti itu dan bahkan mungkin nanti kita juga akan mendampingi dari sisi e, bagaimana kita membuat rapotnya Karena kalau dalam kurikulum Merdeka Bapak-Ibu akan dihadapkan dua rapot nih Baik itu rapot intrakurikuler maupun rapot project gitu Bapak-Ibu Ya Nah, lalu selanjutnya Bapak-Ibu, oke, ini adalah pendaftaran yang tahun lalu Bapak-Ibu ya, e, waktu itu e, sampai dengan 30 April nih, nanti ketika di tahun 2023, nanti juga saya share Bapak-Ibu, saya juga masih berkomunikasi dengan pusat kurikulum dan pembelajaran dengan Pak Dr. Yogi dan Pak Jaka, ya. Saya selalu menginformasikan kepada beliau ketika ada hal-hal yang memang berkaitan dengan kurikulum Merdeka mohon di-share gitu. Nanti bapak ibu supaya cepat informasinya maka saya sampaikan silahkan gabung ke dalam grup. Okay, ya. Nah, oke. Okay. Lalu selanjutnya ini bapak ibu. Nah, sebenarnya dalam PMM ini banyak bapak ibu kaitan dengan uh, implementasi kurikulum Merdeka. Kalau yang tahun, bukan tahun ya, atau ketika implementasi K-13 itu kan ada yang namanya IN, ada yang namanya IKA, atau Instruktur Nasional, ada Instruktur kabupaten Kota. Tapi kalau dalam implementasi kurikulum, mereka, sudah tidak ada lagi itu Bapak Ibu. Tidak ada lagi IN, tidak ada lagi IKA. Karena Bapak Ibu e, bisa belajar sepenuhnya di dalam PMM. Namun, saya sampaikan Bu berulang kali Bapak Ibu, e, PMM itu kan hanya Bapak Ibu belajar sendiri. Ya, tentunya bapak ibu perlu dampingan supaya bapak ibu lebih memahami konsep yang ada dalam PMM dan ketika bapak ibu melakukan uh, lockbox atau in-house training ya kita akan lebih paham lagi kita akan bahas sama-sama kita gitu bapak ibu ya. Nah konsep-konsep itu yang perlu bapak ibu pahami juga. Oke. Okay. Nah ini di dalam PMM saya ingin bertanya kepada bapak ibu, bapak ibu silakan jawab di dalam meeting chatnya apakah bapak ibu sudah mengunduh PMM, silahkan Bapak-Ibu di-chat, dituliskan apakah sudah unduh PMM Bapak-Ibu? Oke, belum oke, silahkan sudah, oke, Alhamdulillah, Bu Ratna sudah, oke Bu Siti Bularia, sudah ini lagi Pak, oke, sudah <tuh> sudah, nah, jadi yang belum segera Bapak-Ibu ya tapi Bapak-Ibu sudah punya akun belajar ID kan nah nanti yeah. kita Nah, kalau sudah nanti kita akan ada pelatihan sehari deh untuk kita mengunduh ya, atau Bapak-Ibu ingin ingin apa namanya mengunduh PMM gitu, dan menyinkronkan dengan akun belajar ID Bapak-Ibu gitu ya. Nah, intinya untuk segera Bapak-Ibu ya, ketika Bapak-Ibu belum unduh PMM, silahkan segera unduh PMM-nya dengan menggunakan akun belajar ID yani Bapak Ibu masing-masing ya, oke okay. dan ingat karena waktunya juga tinggal beberapa hari lagi nih karena kalau informasi dari Ko Kapten bahwasanya pendaftar itu tanggal 6 Februari 2023 maka dari itu Bapak Ibu masih ada tiga hari Bapak Ibu silahkan uh, dipersiapkan pendaftarannya dengan uh, menggunakan PMM platform Merdeka belajar gitu ya. Oke. Okay. Nah, itu Bapak Ibu ya. Silakan ada yang tanyakan Bapak Ibu dari apa yang sudah saya jelaskan? Enggak, silakan. So Soal ini tidak ada moderatornya nih. <laughs> Bunda no kemarin udah udah pamit duluan. <laughs> Oke, okay, silakan Bapak Ibu. Enggak. Silakan yang ingin bertanya. Silakan Bu Ihat, Mangga. Suaranya kalau misalkan sekolahnya masih PLT Kepala sekolahnya sudah bisa mendaftar Pak hmm. Oke okay. Jadi uh, sebenarnya ketika sekolah kita PLT uh, Informasi Tapi intinya saya akan menginformasikan ulang ya Karena ketika ada kegiatan RAKORPEX tersebut Informasinya sekolah PLT pun bisa mendaftar Jadi gitu. ya. Jadi yang terpenting eh, Kepala sekolah PLT itu Sudah masuk ke dapodik. Yang ya, Nanti diinformasikan kembali Supaya lebih jelasnya Ya, kaitan dengan Kepala sekolah PLT Yang ingin mendaftarkan sekolah eh, Sekolahnya itu untuk eh, Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Tapi yang paling utama harus nama kepala sekolah itu sudah masuk dalam dapodik di sekolah PLT itu sendiri. Ya, oke. Okay. Ada lagi? Silakan Bapak-Ibu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan Bapak-Ibu. Masih semangat, kan, nih? Kira-kira kalau seandainya saya mengadakan uh, pelatihan kaitan dengan KOSP, mau pada ikut, gak kan, nih? Selamat tinggal siap. Ya, wajib. Ya, Pak. Nah, ya, Bapak-Ibu nggak ya. keliru, Tentang. nih. Ya, ya nanti karena memang Minggu besok kita masih ada kegiatan pelatihan kelima nih. Nanti Minggu depan lagi kita akan mengadakan pelatihan KOSP supaya Bapak Ibu nggak pusing gitu ya, nggak ribet. karena ketika Bapak Ibu mendaftar Kurikulum Merdeka pasti harus membuat KOSP Kurikulum operasional satuan pendidikan, gitu ya. Oke, okay. baik silakan ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ini kayaknya. Ya, silakan. Ibu Dede. Iya, ya, ya, ya, ya. silakan Bu Dede. Bu Siti Komaria atau, silakan. Iya. Iya. Iya. Ya. Silakan Bu. Saya Bu Siti Komaria. Ya. Uh, saya. Ya, silakan. salah satu salah satu yang pegang PLT ya Pak ya. Dan hmm. kemarin sudah coba untuk SD yang PLT itu masuk untuk mendaftar yang kemarin, hmm. tapi tidak bisa. begitu. Hmm nah kemudian hmm, okay. nah, tidak bisa tidak bisa lagi sampai sekarang itu belum belum mendaftar IKM untuk SPPLT-nya hmm. nah kemudian okay. Untuk rapot pendidikan juga yang katanya PLT hmm. itu bisa masuk tapi kenyataannya hmm. itu sama nggak bisa untuk unduh rapot eh, rapot oh, pendidikan itu okay. juga, Padahal informasinya itu bisa begitu itu saja mungkin informasi hmm. yang saya sampaikan okay. begitu Baik, terima kasih Bu Haji Siti Komaria. Nanti mungkin saya juga akan bertanya kembali bagaimana caranya, ya, kaitan dengan pendaftaran ketika Bapak Ibu di sekolah PLT dalam implementasi kurikulum ODK mana yang harus dilakukan, begitu ya, bahkan mungkin tadi yang disampaikan oleh Bunda Nurkom, ya Bu Haji Kokom, kaitan dengan mengunduh profil dan rapat medikan. Gitu ya? Nah, ternyata tidak bisa diunduh oleh kepala sekolah PLT. Gitu ya, Bunda? Ya, iya, iya betul, betul. Oke. Nanti saya akan tanyakan kembali nih, sebenarnya kalau dalam konsepnya itu semuanya bisa dilakukan. Gitu tidak? Ada, walaupun memang kepala sekolah itu adalah kepala sekolah PLT, eh, kepala sekolah itu bisa mendapatkan IKM dan bisa eh, apa namanya mengunduh eh, profil dan rapot pendidikan yang ada di sekolah. Nah ya. itu, ya, nanti ya. saya sampaikan mungkin ya Bu Siti Komari ya Bu aja ya, oke okay. ya, ya, Oke, okay, siap Nanti saya akan komunikasi, akan komunikasikan dengan pusat kurikulum dan pembelajaran Oke, okay. ya, nanti siap aja Siap, silahkan Mungkin Bapak-Ibu ada lagi yang ingin tanyakan? Cukup? Oke, okay. coba saya ingin tanya juga deh Bapak-Ibu Siapa yang setuju untuk kwsp nya silahkan ada berapa nih? Enggak. Nanti kita akan akan e, bantu bagaimana menyusun visi, misi, dan tujuan. Berikut juga hal-hal yang lain kaitan dengan KOSP itu Bapak-Ibu. Nah oke, okay. positif Siti Komaria setuju, Bu Toti Rostini setuju. Oke okay, Bapak-Ibu, nah alhamdulillah semuanya pada setuju nih ya. Nanti saya akan share di dalam grup telegram Bapak-Ibu silakan ketika Bapak-Ibu ingin mengikuti kegiatan pelatihan untuk KOSP. Ya, ya luar biasa nih antusiasnya cukup tinggi nih Keren ya karena yang dibutuhkan begitu Bapak Ibu ya seperti yang disampaikan oleh Buna ya bahwa kita harus punya mindset grow kalau misalnya kita nggak berubah ya nggak akan berubah Bapak Ibu itu dilihat uh, dilihat dari kita sendiri nih, Bapak Ibu Oke okay. baik ada lagi yang tanyakan Bapak Ibu silahkan masih ada waktu Oke okay. baik masih semangat ya Nah oke. Okay. Nah kalau seandainya bapak ibu ingin offline, mah enggak silahkan. Ya. Tapi kalau seandainya uh, online juga nggak masalah. Sebenarnya nggak masalah bapak ibu ya. Ya kalau offline itu kan mungkin nanti ada administrasi terkotiah nanti terlalu banyak. Gitu ya. Oke. Okay. Dan itu kita juga latihannya nggak terlalu banyak bapak ibu. Kita hanya sekitar 20-30 orang saja gitu. Supaya nanti bapak ibu Kalaupun memang Bapak-Ibu yang mendaftar banyak, nanti kita akan buat dua, akan buat dua sesi supaya nanti Bapak-Ibu itu fokus tidak terlalu banyak untuk penyusuan KOSP ya. Setidaknya Bapak-Ibu sudah ada gambaran bagaimana penyusuan KOSP itu seperti apa dalam kurikulum Merdeka gitu ya. Intinya seperti itu. Atau mungkin Bapak-Ibu saya ingin melakukan IHT penyusuan KOSP di sekolah saya sendiri, memang enggak, silakan ya. Atau ingin digugus di KKG, silahkan tidak apa-apa gitu. Oh saya ingin ikut pelatihan daring aja online, enggak tidak apa-apa kan pilihan ada di bapak ibu sendiri gitu ya maunya yang seperti apa nih, jadi gitu kan, nah oke okay. dan dan nah. saya berharap bapak ibu punya keinginan untuk maju untuk berkembang kita kan sebagai seorang pendidik sebagai seorang kepala sekolah ya kita harus bisa menjadi sosok kepala sekolah dan guru yang berkualitas, ya. Berkualitas itu dalam arti kata, ya. Kita harus punya keinginan untuk memajukan sekolah, gitu ya. Karena maju, mundurnya sekolah, pendidikan ada di tangan kita masing-masing, nih. Oke, okay. baik Bapak Ibu, ada tanyakan? Nah, ini keren-keren nih. Minggu depan, pokoknya intinya, saya akan share ke di grup Telegram. Saya akan membuka pelatihan penyusunan KOSP di minggu ketiga di bulan Februari, karena minggu besok kita ada. Uh, pelatihan uh, P 5 oke? Okay? Siap? Oke, okay. baik Bapak Ibu. Bapak Ibu harus siap dong, siap semangat ya, ya siap. semangat, semangat, semangat. Bapak selama, Ibu Pak. kan uh, harus Kenapa? harus selalu berjuang. Oke, okay? baik Bapak Ibu. Siap. Pak. Baik, siap. Oke, okay, baik. Kita uh, ada lagi tanyakan, sudah cukup? Sudah jam 3 nih Sementara silahkan. cukup, Pak. Oke, oh, biar kita foto sama-sama dulu ya, Bapak Ibu. Ya, kita foto sama-sama dulu. Silahkan, Bapak Ibu. Kita foto sama-sama dulu. Silahkan untuk isi LHKP nih, ya kan? LHKP, lengkap, Bapak Ibu. Oke, satu. Enggak, udah pindah lagi, Bapak Ibu. Iya, iya, iya. Misalnya, udah. Anu kemarin yang enggak ada nih, satu, dua, tiga. Oke sebentar baru satu nih bapak ibu ya sebentar ini buat isi ya mungkin bapak ibu juga perlu nih isi lkp silakan di oke saya akan sebentar saya akan ini dulu bapak ibu ya oke silakan dibuka kameranya bagi yang belum buka oke. bapak ibu foto saya nggak bisa dibuka sama dulu ya satu dua Dua, tiga, pancak karsa bu, pancak karsa ya, kita gaya pancak karsa ya. ya Aduh tungguin pak, oh, oke, okay. siap, Jangan. saya masih tunggu nih, pancak karsa Oke, satu, dua, tiga, meni <laughs> oke okay. Ini baru saya potong nih sebentar. Bapak Ibu silakan. Oke. Okay. Baik. Bapak Ibu terima kasih. Bapak Ibu semangat. Semangat semangat. Oke. Semangat. Semangat. Semangat Bogor maju. Semangat. Baik. Baik. Bapak Ibu terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, keren-keren, mantap mudah-mudahan all exit dari Bapak Ibu ya.